Acara sangat meriah, sangat luar biasa membuat kita bahagia persahabat Ya Alhamdulillah berjalan mulus, berjalan dengan lancar Ini berkat doa kita semua persahabat yang selalu mendoakan untuk kelancaran acara Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat persahabat yang terbaru, pertama kita lihat banyak sekali momen-momen spesial yang kita dapatkan di acara dari siang tadi persahabat ya Masya Allah Ini momen cute spesial Papa Daniel yang mana joget bareng dengan Dede di persahabat ya Masya Allah Ini cute banget persahabat ya luar biasa kakak Bilar hanya bisa menyaksikan aja Kekutan Papa Daniel dan Dede di mudah-mudahan mereka bahagia selalu untuk keluarga Leslar dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah hubungan terbaru juga persahabat ya yang mana di alasi kejora dan Gagabilar Ini tentunya sedang sesi foto persahabat ya. Wow, terlihat sangat keren dan indah banget ya pemandangan. Mudah-mudahan bahagia selalu dan tentunya pastinya hasil fotonya ditunggu banget oleh kita semua. Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat Ada unggahan juga nih momen yang kita dapatkan Kakak Bilar lagi belah duren persahabat Duh. <gifat> dengan semangat tanpa alat Hanya menggunakan tangan saja persahabat ya Kakak Bilar tentunya mampu membuka duren dengan cepat Dede Lesti hanya bisa menyaksikan Wow banget persahabat ya Kata Dedek Lesti Tuh gimana ya tentunya bisa nilai sendiri Kakak Bilar kalau buka durian tentunya buru-buru banget persahabat ya duh ini luar biasa nanti mudah-mudahan rumah tangga mereka juga diberikan kemudahan kebahagiaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada unggahan spesial dari ayah Kejora di akun ke instagram pribadinya satu jam yang lalu persahabat ya mengunggah sebuah postingan foto bersama pengantin baru lesti dan kakak rizky pilar masya allah seger banget persahabat ya terlihat dari raut wajah mereka sangat bahagia Senyum indah diberikan dari Tentunya Ayah Gejora, Mama tentunya Dan pasangan pengantin baru ini Luar biasa Kita merasa bangga dan bahagia juga melihatnya Ada tentunya banyak sekali komentar Dan respon dari para fans Yakni dari akun Rika RVKA Mengatakan Resep ninggalina manis seger Katanya Masya Allah persahabatnya Seger banget ya melihat Postingan foto ini Mudah-mudahan saja bahagia selalu untuk Keluarga Leslar dan kita lihat juga Ayah kejurah hanya Memberikan love Masya Allah persahabatnya saking cinta Dan sayangnya terhadap anak Tercintainya juga persahabat ya Untuk berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGNnya Bang Ben Siku Bang ini terbaru persahabat ya Wow Masya Allah Tentunya Kakak Bilar memakai jas hitam Dasi kupu-kupu Tentunya pastinya acaranya buat nanti malam persahabat ya Keren dan sangat luar biasa Ganteng banget ya Kakak Bilar Makin penasaran Makin tentunya tidak sabar lagi menunggu acara nanti malam, persahabat ya. Di sesi terakhir, mudah-mudahan lancar sampai akhir acara, amin. Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat. Di sini ada sebuah ungkapan postingan yang mana momen yang tak terlupakan kembali yang kita dapatkan lagi-lagi. Tentunya osas kang bucin ini selah sela-sela ada kesempatan langsung cium pipi Dedek elasti ke masya allah sempat sempatnya persahabatnya <laughs> pandu korajo ini cium Dedek elasti ke kita lihat diunggah oleh akun Lesti Bilar galeri underscore ada kalimat kencan yang dituliskan sempat sempatnya ini si pandu korajo sewang ngesor masya allah <laughs> Saking gemesnya mungkin para ya Terhadap istri tercintanya Yang begitu luar biasa Mudah-mudahan tentunya hubungan mereka Selalu langgeng dan selalu berikan Kemudahan kebahagiaan juga para sahabat Ya kita lihat juga banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan Dari para fans slash lover juga para ya Salah satunya dari akun Dara2444 Mengatakan pokoknya Dimana ada kesempatan Off camp langsung buru-buru nyosor tuh persahabat ya. Ini cute banget memang persahabatnya momen tak akan terlupakan untuk kita semua dan bagi leslar juga. Berikutnya kita lihat persahabat. Ini ada momen cute yang membuat kita ngakak juga persahabat ya. Jadi alasi kejora saat meminta izin terhadap kakak Bilar untuk menyanyi kejora nih. Tentu tiba-tiba persahabat ya. Dari awal nyanyi di deklasi feel-nya sudah dapat banget Eh gaun keinjek oleh Osas nih persahabat ya Sontak tentunya pengisi acara juga di situ tertawa bersahabat ya Masya Allah ngakak banget ya <gawa> Gaunnya keinjek suami Masya Allah luar biasa Ini kekiutan yang kita dapatkan kembali Dari kegeserkan Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya kita lihat juga para sahabat Ada unggahan spesial momen juga yang kita dapatkan Dede Lesti kejuara duduk di kursi roda Para sahabat, ya, apa mungkin kecapean Masya Allah, semangat ya Dede Lesti Tentunya ini adalah sesi terakhir Mudah-mudahan lancar Dan tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan Terus untuk Dede Lesti dan Kakak Bilar Diunggah oleh akun sahabat Leslar Taiwan Kalimat kasih juga dituliskan, capek ya sayang, sabar ya hari ini terakhir, sayang acaranya, kasihan berjam-jam, dia berdiri loh, mana suntiangnya berat banget ya, pakai sentiang itu berat gak sih, maaf aku orang sudah soalnya, <sesak. tipun andare Hungary> pastinya berat banget nih persabat ya, berjam-jam berdiri, tentunya doakan mudah-mudahan diri Lesti selalu diberikan kesehatan dan kita lihat juga, ada komentar dari akun Haiza, mengatakan kayaknya kakinya yang sakit tuh persahabat ya mudah-mudahan saja diri Lesti tetap kuat tetap sehat dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan selanjutnya juga, ada sebuah unggahan dari ig Kakak Bilar nih yang memberikan ucapan terima kasih kepada Kang Emil Pak Aridah Kamil Tentunya ini selaku gubernur Jawa Barat Turut menghadiri acara ngunduh mantu leslar di Bandung Persahabat ya Hatur Nuhun pisan kang Ridwan Kamil Kanaka sumping anak-anak katanya tuh persahabat ya, masalah udah bisa bahasa Sunda nih kakak Bilar dengan lancar ya Wow <laughs> Luar biasa Doa selalu terbaik juga diberikan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya Nih momen spesial ganteng dari kakak Bilar Memakai baju yang sangat luar biasa Tentunya temanya Sepertinya internasional Persahabat yang luar biasa Doakan saling terbaik untuk kelancaran Acara Lesti dan Rizky Bilar Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh